Kenapa umat Islam itu begitu mudahnya terpecah belah Sementara kan sebenarnya Allah itu menyukai persatuan Allah menginginkan umat Islam itu bersatu. satu Nah kenapa kok umat Islam itu terpecah belah Dan tanda kutip gampang sekali terpecah belah Kita kalau membaca sejarah-sejarah dan demi sejarah Memang penyakit kita ini perpecahan ya? Dan bahkan musuh itu menghafal itu jadi kalau pengen menang melawan umat Islam adalah pecah belah mereka. Kenapa umat Islam itu uh, mudah terpecah belah? Maka kami coba paparkan analisa Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau di dalam buku beliau Api Sejarah menulis dari tahun 1245 Masehi sampai tahun 1919 Masehi. Uh, Nusantara karena waktu itu belum ada nama Indonesia itu dikuasai oleh Belanda. Belanda menguasai kita Kita tidak kunjung merdeka Karena politik pecah belah Kata beliau kenapa Belanda bisa memecah belah kita Karena kita diperbodoh Jadi dulu Belanda itu ngerti Orang Indonesia Tanda kutip orang Islam Itu bisa Dipecah belah kalau mereka bodoh Gitu ya Kalau mereka tidak paham agama Mereka tidak paham ilmu pengetahuan ah, Mereka mudah dipecah belah Ya maka Belanda melakukan misinya Membuat uh, sibuk bekerja gitu ya Dulu ada namanya tanam paksa gitu ya Jadi orang dibuat sibuk bekerja hingga dia lupa belajar Tidak belajar, tidak membaca, tidak uh, tidak mengikuti kelas dan lain sebagainya Kemudian Belanda juga mengorbitkan ulama dari ustadz kia yang sibuk kepada amalan gitu ya jadi, bukan mengajarkan ilmu, bukan memahamkan, tetapi lebih ke: "Ayo kita beramal ini, ayo kita beramal itu." Sebenarnya, beramal itu tidak salah, gitu ya. Tapi, kalau kita hanya sibuk beramal, kita tidak mengerti ilmu, tidak paham agama, juga jadi masalah. Belanda paham betul, jadi biarkan mereka sibuk beramal, tapi mereka jangan sampai paham, gitu ya. Kemudian, Belanda juga melakukan yang namanya vonis negatif, gitu ya. Jadi Belanda itu mengajarkan atau mengompori masyarakat untuk uh, memandang negatif seorang ulama, kiai, haji, uh, misalkan habib atau ustadz, dai gitu ya. Jadi ustadz ini keras, ustadz ini terlalu lucu, ustadz ini terlalu datar dan lain sebagainya. Sebenarnya kan setiap ustadz itu, setiap dai, setiap kiai itu kan punya... Uh, ciri khas masing-masing beda-beda gitu ya tapi itu dimanfaatkan oleh Belanda kata Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara setidaknya tiga hal ini sangat efektif membuat orang kita malas belajar kerja akhirnya capek sibuk, udahlah amal aja yang penting beramal kemudian ah ustad itu nggak bagus, ustad itu keras Kiai itu kurang Kiai itu Jadi orang akhirnya malas belajar Nah ketika sudah malas belajar Orang tidak berilmu Kalau orang sudah tidak berilmu gampang dipecah belahnya Bayangkan Gara-gara gerak-gerak jari telunjuk Ketika tahyat saja Banyak orang berpecah Bayangkan hanya karena kunut subuh saja Itu banyak orang berpecah Padahal kunut ini kan khilafiah Perbedaan pendapat Mau kunut boleh tak kunut tak apa-apa Begitu ya ada masalah Nah, ini mari kita belajar